di sini alhamdulillah yang mana tentunya untuk lagu single terbarunya di Lesti Kejora sudah mencapai 3,5 juta viewers pas sahabat ya tentunya ada penaikan dan peningkatan kembali pas sahabat ya sudah masuk di trending 2 mudah-mudahan tentunya bisa trending 1 nanti malam pas sahabat, ya apalagi malam ini tentunya ada launching pas sahabat ya di Indosiar ya ini launching single terbaru Lesti Kejora ini mudah-mudahan bisa trending nomor satu amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya para sahabat kita mendapatkan kabar bahagia banget nih yang mana malam hari ini tentunya Rizky Pilar pun akan hadir para sahabat ya, di acara konser Lida. Tentunya akan menemani lesi Kejora Prasabatnya malam hari ini di Indosiar Sekaligus tentunya mendampingi lesi Kejora launching single terbarunya Prasabat ya mudah-mudahan kita malam hari ini mendapatkan vitamin kejutan bahagia tentunya Jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan siapkan cemilan kalian untuk menyaksikan Tentunya sepasang kekasih, tentunya calon Pengantin persahabatnya Lesti dan Rizky Billar akan tampil di atas panggung. Tentunya di Indosiar malam hari ini bakal seru bakal. Tentunya kita dibuat bahagia banget, persahabatnya. Jangan ketinggalan, jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan idola kesayangan kita. Info ini kita dapatkan langsung dari akun official Lenslar Lovers Indonesia, persahabat ya, dari akun resmi LLI yang mana ada sebuah kalimat caption dituliskan. Halo Lesla Lovers, semuanya jangan lupa malam ini nonton Lidai Special Launching Single di Indosiar Jam 20.30 akan ada Abang Bilar, jadi jangan sampai ketinggalan Tuh persahabat ya Ini langsung diinfokan oleh akun resmi Lesla Lovers Indonesia Yang mana Rizky Bilar akan hadir juga persahabat ya malam hari ini di Indosiar untuk mendampingi Lesti Kejurah mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin dan kejutan bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Hilat. Mungkin ini dulu informasi di siang hari ini persahabat. sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh